kayaknya berulang terus <laughs> terus terus di Nikome tadi. Bersian. Panggang. Panggang, guys. Nice. Hmm. Kok enggak ada. ada hunter survival ibu buah tinggal ii ii Plastik ini gitu kan? Tidak okay. okay. okay. okay. yuk eh? bakar guys, bakar mau? Bakar mangupe. <tuh> <tuh> <tuh> nah, nah. Seperti lah teman mulu nah. Ah palingnya 15 menit lah cukup? Cukup. Cukup tinggi dinding we atau nah, kenalkan nama saya Ahmad Ramdhani panggilan John <laughs> Kemodlin Jon Tori <kuh> Abeng Abeng memang Abeng, abeng Siap abeng, abeng. Bisa tua uh, Bener Tadi Terus kita Oh, dengan Yang Ayo mana kan? Pak? Ayo, emang itu tuh Masa lagi tuh Udah, kan di mana? Kan di Kan di mana kan, Pak? aku tahu, Tadi tadi siapa itu di mana? Tidak ada kulitnya? Hmm... Ciri. kau karena ya ayah, oh nah? ayah ayah, Oh, mah, ayah mis, kita ayah itu, itu ya Baik eta, Tadi dan kalau masalah ini Ini ya, cuci bumbu kecap sambal kecap. iya mas sambal kecap ini kecap ya, mas. eh cabe cabe. uh pokoknya udah kirim nol itu mau kopi ulah ya bung rombe rombe rombe Mana? Ya. Uh. Josh Mas ya? Eh? Siapa itu? Itu bola batik tuh. ya. iya Ya lu sepuluh apa ini? siapa? ngeris opat baik apa ini gimana? kok ganteng hae pelod badak mo stop stop oke okay? oke okay. kabeh semua kabeh kabeh kabeh lagi manggu sih santan ini bajing pun goreng tanpa minis sambal kecap <laughs> ala? ala abeng ala abeng <laughs> jadi udah jadi? udah masih sambal kecap oke kita jangan menunji uging koda sakai cocok nih guys. Madang. mangan di sit, Mas ya? Eh? Gas, at gas. Yuk. Yuk, kan? Kan Dia Itu Oke okay guys, madang-madang sekarang. Woo! Nih, wah. Belum nonton ya, Pak. Baji Sambal kecap. Sambal kecap. Mantap. Mantap, Mas. Gas. Yes. Ya. Makan sini. Burangka. Yuk, cicipi. cipi mahar, rasanat kue. Lencak anak mau terusin, Mas. Oke, Sendi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Mm. Mm. Mantap, guys. Rasain dia Aduh, aduh aku. Dat. Ini Josh. Mantap. Orang. Hmm. laut. kayak hmm, maksudnya, mantap. dos. Uh, kering nak. Hmm. tes ya? hmm. seperti lebih guling. ini ngirim hmm. ayam keluar, ini coba ini coba daging, daging. Bajing kulit. Karena sama cowok. Kacau. Ya. Hmm. Sangguna mot erup kun. Wah. Iya ah. Dai. Entar ngejulong. bajing. Aman, aman. Oh, beda. Oh, beda. Oh, beda. Wati oh, Kuat, I, huh? ya, Ah, huh? Hadi. Hadi. Oh, mat, ahli, madang. kena itu polo, ya. <tuk> <tuk> oh, khair, sopik, Daya pendarahan, Ini tuh polona pendarahan karena otak lo. sedih Iya, coba makan. Ayamnya enak, coba. banyak mah masih banyak good, good Jangan lupa. Jangan lupa like and subscribe. Dadah lah tuh. Dadah lah, dadah, dadah. Dadah. dadah.